mau beli yang gede seberapa? Taruh di kamar. Kita ya, ini kan gini lah, sih. Gunakan enggak, masih hidup. Jupukannya itu kan cuma mainan, enggak. Hmm. Dikasih yang hidup juga ada, tuh cari di itu sawah di mesinnya juga nanti Ini mesinnya murah ya nggak ada lah baru semua nih sih selama itu apa ya boyo raul lah selama eseng cille sih berapa mahal itu